Mana tahu nanti kita punya border kena buka kan Aa, Mana tahu border kita kena buka And then ekonomi kita semua sudah buka Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia akan melancung di Sabah dan Sarawak Dan pastinya laluan utama iaitu Pan Borneo akan menjadi laluan mereka Saya bertemu kembali di Mr. Mat Channel dan kali ini saya ingin buat reaction mengenai pemindahan ibu kota Indonesia Jakarta ke Kalimantan dan ada beberapa topik yang saya ingin ulas di mana isu pemindahan ini sebenarnya bermula pada 16 Ogos 2019 ya. pada era kalau di Malaysia ketika itu pada era pemerintahan Parti uh, Pakatan Harapan ya Ketika itu dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad Indonesia pada ketika itu uh, Bapak Jokowi Widodo Presiden Indonesia telah membuat Satu apa pengumuman Di dalam Dewan Senat Di sana agar Pemindahan Ibu Kota uh, Jakarta Ke Kalimantan Saya telah buat reaksi pada ketika itu Seminggu selepas itu saya sudah bagi pandangan saya. Kamu boleh uh, klik video saya itu di bawah link video ni. Kamu boleh klik, apa, ikuti saya punya komen di sanalah. Uh, sebelum pemerintahan parti apa nih Pakatan Harapan uh, pada ketika itu di bawah uh, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ada satu cadangan. Selain daripada Pan Borneo adalah trans kereta api yang menghubungkan Sarawak, Sabah dan Kalimantan. Saya ada cakap dalam video sebelum ini di mana cadangan itu berlaku ketika era pemerintahan Barisan Nasional. Tapi saya tidak pasti macam mana selepas pemerintahan BN tu masuk kepada PH, pemerintahan pakatan harapan. Kita tidak pasti cadangan itu diteruskankah ataupun tidak Sebelum saya ingin ke reaction kita Saya mohon semua untuk tekan subscribe, like dan tekan notifikasi button sekali guys ya. Di mana kalau kamu tekan ini Kamu akan uh, orang yang pertama sekali yang akan lihat semua update video saya di masa akan datang jadi itu saya ajak semua yang menonton video ini untuk terus tekan like, tekan subscribe dan notifikasi button. Bila saya dah update video, kamu akan nampak tuh. Kamu yang orang yang pertama sekali akan nampak video saya. Dan jangan lupa untuk tekan link Shopee Affiliates. Berbelanjalah di Shopee kerana pelbagai barangan yang menarik menanti anda di sana dengan harga yang murah. Hanya di Shopee, ok? Ok guys, tanpa buang masa Mari kita ikuti Video reaction ini Terima kasih Mbak Menteri sekarang Tuan Chan Fung Hin Silakan speaker. Salam harapan Malaysia baru, soalan saya Nombor 7 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Yang Di-Pertua saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kota Kinabalu bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 23 Oktober 2019 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan Ibu Kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang Di-Pertua, Kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Hmm. Pemindahan betul. ibu kota baru ke Kalimantan Timur Dan meningkatkan kegiatan ekonomi Menambahkan jumlah populasi Dan juga kegiatan-kegiatan lain Seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia Terutamanya Sabah dan Sarawak yeah, betul. Ia juga hmm. boleh membawa cabaran-cabaran baru Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada berbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antara bangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Selain itu, sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak juga dijangka akan meningkat berikutan jarak yang dekat antara Kalimantan dan kedua-dua negeri tersebut. Pemindahan ini juga dijangka boleh membuka banyak peluang baru bagi meningkatkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia khususnya bagi wilayah-wilayah di Borneo dengan pelibatan syarikat-syarikat pemaju dan kontraktor Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan di Kalimantan Timur. Oh, Tuan Yang Di-Pertua, okay. sebagai jiran yang rapat dan terdekat, Malaysia sentiasa, Bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Indonesia jika diperlukan Berdasarkan pengalaman kita memindahkan pusat pentadbiran Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya Sekian, terima kasih Soalan tambahan Berita yang betul -betul agak terbatas, mengujakan ya guys Ya, yang, uh, yang timbulan menteri uh, Presiden Jokowi dalam mengumumkan bahawa uh, pemindahan ibu kota di Indonesia ini akan um, hmm. um, Dengan kos Rp trilion rupiah Atau uh, bersamaan dengan Rp 137 bilion So ini permintaan Ibu kota Ketek. ini uh, bukan sesuatu Yang kita harus uh, pandang remeh-temeh Ini adalah ad am amat penting uh, Dan limba ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini Atau uh, kerajaan uh, Atau kementerian untuk bercadang Untuk mengatakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact-impact yang akan uh, di, uh, dikenakan oleh Sabah dan Sarawak. Uh, kerana yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah pun telah mengatakan lawatan rasmi kepada Kalimantan uh, Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap uh, Malaysia juga boleh uh, meng menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian terima kasih. Oh, masa ni Datuk Sri Syaiful. Kasi. Kota kita CM Sapa 2016. Uh, yang pertama tadi saya sudah maklumkan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia uh, dari hari ke hari bertambah baik dan kita juga memantau dari segi pengembangan, uh, perancangan, pembinaan kota baru uh, Indonesia di Kalimantan dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan uh, rundingan demi rundingan. ...demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Sebut yang berhormat, Santubung. santubung. Oh, semua datang, uh, hmm. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah uh, adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia... Khususnya daripada sudut uh, ekonomi, mm -hmm. keselamatan mm -hmm. dan uh, sosial yeah. Jadi dalam keadaan semikian saya melihat Apabila Pen Borneo, mm -hmm. uh, Borneo. di jalan Teluk Melano dilaksanakan Nampaknya kerjaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak bentenglah, dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh antara Indonesia dan Malaysia mm -hmm. supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana uh, tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Okey okay, guys, apa yang diperkatakan oleh MP? Uh, ...Santubong ni... ...kita nampaklah dia... ...kalau apa... ...sempadan di antara... ...Kalimantan... ...Sarawak dan Sabah... ...dia merupakan sempadan yang agak panjang... ...dan uh, faktor geografi... ya ...geografi dia... ...sangat mencabar ya... ...dengan hutan belantaranya... ...gunung ganang di situ... Uh, ...faktor muka bumi dia sangat mencabarlah... Uh, ...jadi... Di samping itu juga Apa yang diutarakan MP Santubong ni Sebagai kerajaan tidak bersedia Disebabkan pada ketika itu Jalan Panburnio Yang mula dibina Pada sekitar 2018 2017 Agak lewat Agak lewat Agak lewat Uh, disiapkan even kalau di Sarawak pun tidak semua jalan tu siap malah di Sabah serta di kawasan saya sendiri di Kimanis, Bungawan jalan tu belum siap lagi di sebelah kawang uh, di sebelah kawang papar uh, jalan tu ada yang sudah siap separuh, ada yang belum lagi siap uh, jam berterusan berlaku di bulatan Binoni. Uh, sebab ada pembinaan uh, Pan Borneo di situ uh, Setiap hari apa Di bulatan Binoni tu Memang gem Siapa orang papar, orang keke, orang bufut Memang faham lah tu macam mana keadaan di situ uh, Sebab dia mau buat satu jambatan tu situ So itu yang berlaku uh, Jadi uh, Apa yang diutarakan oleh MP Santubung ni Memang sangat uh, Valid lah Okay guys, saya pinjam masa kamu satu dua minit. Uh, mari kita teruskan ini apa jawapan menteri lah, menteri dalam apa menteri luar negara. Okay, mari kita dengar soalan yang pertama berkenaan dengan soalan. Oh ya, timbalan menteri. tadi ditujukan berkenaan dengan keselamatan. Uh, ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses seperti mana saya sebut awal tadi dari mana ke, dari masa ke semasa. Kita memanfaatkan keadaan ini Untuk kita menerus mengadakan Perbincangan dengan Indonesia Ini termasuk dari segi keselamatan Dan juga Oh sekejap Ah uh, ni. Oh rupanya Ini timbalan menteri luar negeri Senator So uh, Kita teruskan kita punya reaksi Degak boundary uh, Di antara beberapa kawasan yang dapat di, Masih lagi dalam proses perbincangan Yang belum lagi mendapat kata putus dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga kementerian luar Untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan Dan juga masalah-masalah sosial yang akan berlaku di masa-masa hadapan ha, Apa pandangan kamu mengenai apa ini video tadi? Uh, itu diambil daripada uh, Dewan Rakyat Iaitu Diselitkan oleh channel Ubah TV okay. Untuk update tahun 2022 Timbalan Ketua Menteri Sabah Iaitu Datuk Seri Panglima uh, Bung Mokhtar Radin Telah membuat satu kenyataan media Di Tawau uh, Pada 9 Januari 2022 uh, Baru sejak awal tahun ni lah uh, Dia katakan Ada satu jalan akan dibangunkan ya melalui Kalabakan. Ah, ini dia berita dia. Saya akan simpan uh, petikan tu di sini. Uh, pembinaan jalan raya sepanjang 39 km dari Kalabakan dekat sini hingga sempadan Malaysia di Serudong yang akan menghubungkan jalan ke Semanggaris di Kalimantan Indonesia. Dilihat mampu meningkatkan ekonomi sempadan. Okey, pembinaan ini selaras dengan uh, pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan dan bakal menjadi pengubah keadaan kepada pembangunan dan pendapatan rakyat tempatan di Sabah. Okey, jalan tersebut uh, daripada Kelabakan ke Simanggaris di Kalimantan. Dia itulah saya bilang tadi ibu kota tu, ibu kota baru yang dinamakan Nusantara ya, ya ibu kota Indonesia uh, yang dinamakan oleh bapa uh, Joko Widodo presiden Indonesia tu uh, Nusantara. Dia terletak di itulah dekat-dekat area Samarinda uh, tu jalan tu Simanggaris. Jadi inilah. Ya, merupakan satu peluang Bagi rakyat di negeri Sampah dan Sarawak Sebab kalau perpindahan ini Berlaku Memang akan Dari segi ekonomi Dari segi Infrastruktur Infrastruktur Perlu diperhebatkan Bagi di sebelah Kita di Malaysia ini Agar kita mendapat manfaat daripada perpindahan tersebut So Malaysia kena bersedia lah Bersedia menerima rakan-rakan uh, serumpun kita daripada Indonesia Ya, uh, Saya pun sangat teruja jugalah uh, Mana tahu nanti kita punya border kena buka kan uh, Mana tahu border kita kena buka And then ekonomi kita semua sudah buka Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia Akan melancung di Sabah dan Sarawak Dan pastinya Laluan utama iaitu Pan Borneo Akan menjadi laluan mereka Sebab kalau ikut jalan darat pun tembus juga ni Kalau dia ikut daripada Tawau Ataupun mungkin dia ikut daripada jalan depan Di pantai daripada Sarawak Dengan siapnya Pan Borneo tu nanti Pastinya ekonomi Uh, perubahan uh, ekonomi akan dapat dirasai oleh uh, dua uh, negeri ini iaitu Sabah dan Sarawak baik itu saja saya punya reaction pada kali ini guys jadi saya harap kamu semua terhibur dan juga ada sedikit uh, input lah input yang boleh kamu terima untuk update video kali ini terima kasih Kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button dan jangan juga lupa untuk melayari Shopee Affiliates link ada di bawah video ini. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video akan datang. Peace out.